Halo sobat serbaguna dimanapun berada. Balik lagi bersama Baba Ali. Hari ini saya mau unboxing e, rantang susun. Ini ada empat tingkat baru di. Ini belum sampai. Sekarang saya mau buka dulu. Nanti baru kita pasang. Ini saya beli harganya rp e, ribuan an Udah termasuk ongkos kirim untuk beliau HDI Jakarta Nah ini jadinya seperti ini raknya nih Seperti ini, oke okay. Sekarang yang ini kita buka dulu ya Oke okay, ini dia sobatku isinya Kita lihat ada apa aja ini nah, ini Ini buat atas dan buat bawah Yang ini pasti tutup paling atas nih Kita taruhnya dulu ini bagian samping-samping ada yang nikah nah ini karena empat susun atau empat tingkat jadinya tempat terus yang ini juga ada satu dua tiga empat oke sekarang kita mulai nggak usah pakai lama-lama oke sobatku jadi prinsipnya yang ada garis ini ini di bawah ini nah yang rata ini di atas karena bisa naruh piring bisa naruh mangkok oke ini posisinya terus ring-ringnya ini ini semuanya knockdown atau sistem interlock ya jadi tinggal dilihat lubangnya ini kan ada satu dua tiga empat ya nah sementara di sini nggak ada ini ada satu dua tiga empat di sini juga sama ada empat nih ya satu dua tiga empat kuncinya jadi tinggal di sana aja lubangnya sobat satu berikan 4-4 ini buat depan, ini buat belakang terus pasang seperti ini yang ada garis ini ini rel, rel buat mie tanam ini, ini sama aja nih ketahuannya sama yang ngikutin satu, dua, tiga, empat masukkan sini kalau sudah masuk ini masih gampang copot jadi diputar dulu gini putar. sampai ini bergeser ini kan rapat ini berlubang nanti ini yang berlubang ini yang karena nanti diputar gini nah oke okay. yang kunci ini berlubang ini berlubang kecil ini baru simbang kalau gini udah gak copot so. Dan, kalau gini sekarang pasang mikanya mikanya kita taruh aja gini Nah, ini enggak kunci, yang kunci pakai ini. Untuk pakai ring yang di atas. Ini udah masuk, tapi belum kunci. kunci gimana putar lagi sampai klik. Nah, nah, sekarang udah kunci. Jadi cara masangnya, sobat, bisa langsung 1, 2 sistem sampai 4, bisa juga 1, 1 nanti baru ditumpuk lagi. Nah, kalau saya mau coba yang cara ini nih, jadi langsung 1, langsung kita naikin lagi yang kedua ini di bawah, yang rata di atas, sama kayak tadi. Nah, sekarang pastikan kunci ini ketemu yang di sini lubang ini. Ini, oke sobat. Nah gingin gap gap dash aduh nah yang kalau nah ini kan masih gampang copot sempat ya masuk udah masuk tapi gampang copot tuh jadi dia harus diputer dulu supaya ngunci nih kayak gini udah gini set nah ini baru ngunci ini udah ngunci sangat cepat tadi ini lagi ini kanya lagi ya kan dia di rel. ini nah itu udah masuk tapi belum kunci udah masuk tapi belum kunci putar lagi sedikit tarik caranya nah ini udah kunci tuh copot pasang lagi yang rata di atas kemudian terbawah bawah baru set, set, set. Ini di atas makan malah, tapi di atas belakangnya, kita tentau bagiannya. Ini udah masuk, tapi belum sih sedikit. baik 2, 3, 4 Oke okay, sobatku, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pasti bisa. Yes. Salam pasti bisa. jo